Nabi pernah diberi hadiah sebuah busur, kemudian beliau memberikan busur itu kepada katadah Dengan busur itulah Katada berjuang di perang Uhud. Ketika pasukan muslimin berbalik dari kemenangan menjadi kekalahan, Nabi terkepung dan dihujani anak panah, tanpa ragu Katada pasang badan untuk melindungi beliau dari depan sambil terus menyerang dengan panahnya, bahkan ia melindungi wajah beliau dengan wajahnya sendiri. Satu anak panah tepat mengenai matanya sehingga bola matanya lepas dan jatuh di telapak tangannya. Nabi menangis ketika melihatnya, dan berdoa, Ya Allah, sesungguhnya Katadah telah melindungi wajah Nabimu dengan wajahnya sendiri. Maka jadikanlah matanya yang rusak itu lebih baik dan lebih tajam penglihatannya daripada mata satunya. Setelah itu Nabi mengambil bola mata tersebut dari tangan Katadah dan meletakkannya di tempatnya, dan sungguh suatu mukjizat seketika mata Katadah sembuh dan lebih baik keadaannya dari mata satunya. Setelah sembuh Katadah kembali menerjunkan diri ke medan pertempuran,